serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik-kabar bahagia dari Leslar tentunya baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, ini ada kabar yang sangat bahagia persahabat ya Alhamdulillah untuk voting Bunda Leslie di nominasi Female Singer of the Earth sudah tembus 3 juta Masya Allah banget persahabat ya Alhamdulillah 3 hari 3 juta voting, ini tentunya luar biasa Menunjukkan dukungan untuk seorang Lesti, Masya Allah banyak banget Alhamdulillah kita selalu bersyukur dan pastinya kita semangat terus ya Bismillah juara Bunda Lesti juara di Ajang Indonesian Music Award 2022 Disimak juga kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Firo 3 hari 3 juta, wow, luar biasa kalian. Terima kasih semuanya, semoga sehat-sehat selalu, bismillah borong piala. Terima kasih juga untuk para donatur Leslar Lovers yang di luar negeri maupun di Indonesia. Alhamdulillah uang donasi dari kalian sekarang sudah ada 75 akun premium Leslar Lovers untuk vote. Semangat jangan lupa voting di aplikasi RCTI Plus juga, semangat ya, Leslar bangkit. Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa borong piala penghargaan IMA 2022. Kemudian juga persahabat ya, makin gak bisa move on dengan cidukan-cidukan vitamin Leslar di acara pernikahan A.A.B.N.I.M.L.I.N.S.O.F.I.A.N. Masya Allah, kekiutan, keuwaan selalu kita dapatkan dari Lesti dan Bilar. Cidukan kamera luar biasa membuat baper para tamu undangan dan pastinya yang melihat, Lesti dan Rizky Bilar ini luar biasa. Kemudian juga persahabat ya Cidukan vitamin saat Bunda Lesti kejora, nyanyi di acara pernikahan Aa Beni dan Kak Rara, masya Allah mudah-mudahan Aa Beni dan Kak Rara menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Tahan tentunya mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar Bunda Lesti kejora. Dan kita lihat juga persahabat ya ada postingan terbaru dari Dokter Nana yang mengunggah momen di acara pernikahan Aa Beni Maulana Sofian. Ada kalimat juga yang dituliskan oleh Dokter Nana Selamat berbahagia ya Abeni Mulya Sofian dan Rara Insyaallah sama wa amin Bersama banget ya Begitu banyak orang-orang hebat yang hadir di acara pernikahan Abeni Kita lihat juga perselamannya selain Dokter Nana Ada Dokter Puspa yang ikut hadir ke acara pernikahan Abeni Dan foto langsung dengan Bunda Lesti ada tentunya Kak Afibah Salamah juga bersahabat ya Luar biasa support dan dukungan untuk seorang Lesti Masya Allah Kita berharap banget ya Mudah-mudahan idola kesengan kita bisa kembali tampil di layar kaca Dan memberikan kebahagiaan kembali untuk kita semuanya Selanjutnya bersahabat disimak juga Selain Dokter Puspa ada postingan dari Ibu Riana Sari Arinal Yang mengunggah foto bareng Leslar dan Abang El Bentuk dukungan yang tulus dari Ibu Gubernur Lampung. Masya Allah, mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Namun kita juga dibikin salfok dengan ekspresinya Abang Fatih. Masya Allah banget ya, kita lihat persahabat nih. Foto Abang L dengan Ibu Riana. Ini luar biasa. Di ke ketujuh, ekspresi yang paling mengemaskan persahabat ya. Perhatikan. Ekspresi gantung nguap dari Abang L ini ekspresi yang sangat menggemaskan itu yang disampaikan oleh Ibu Riana. Kesayangan Siti, selit ketujuh muka gemesnya Abang El, katanya itu Masya Allah. Kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya, ada postingan dari Akurrahma 08816, ada kuitas persahabat yang wajib dipahami dan tentunya wajib disimak. Pelukan hangat dari belakang menunjukkan bahwa cowok siap untuk menjaga sista dari segala macam kesulitan dan tidak takut akan tanggung jawab. Dia adalah kesatria sejati dan ada di sampingnya adalah benar-benar aman dan nyaman buat sista. Ini menunjukkan bahwa pelukan dari belakang cowok siap untuk menjaga dan tentunya selalu bertanggung jawab Ya Masya Allah. Kita teringat Papa Bi yang selalu foto dengan pelukan hangat dari belakang. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan Papa Bi selalu menjadi imam yang baik. Menjadi imam yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan keluarganya. Masya Allah. Kita juga pasti menunggu cidukan-cidukan vitamin lain lainnya. Di hari ini jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik. Kabar bahagia dari Leslar. Tentu saja.